Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala La aula wa la illa billah Kusikum wa nafsi Bitaqwallahi Fakot fazal muttaqun Hadirin jama'ah Rahimani wa rahimakumullah Puji syukur Alhamdulillahi alamin Allah takdirkan Kita bertemu dalam rangka Ngaji Senajan wangi miktor telu bunjul saugel hehehe <laughs> <Saugel cili> ini itu bukan terlalu penting jumlah itu yang paling penting kita bisa istiqomah ini yang paling pokok <tuh> dan Ustad atau pengasuh atau pengajar itu memang dilarang terpengaruh dengan jumlah, jadi nggak boleh jama'e terus semua nggak jama'e terus lemes itu nggak boleh ya, boleh itu memang ustad atau pengasuh atau pengajar itu. Harus seperti itu ya, harus tetap semangat. Sekarang kita lanjutkan kajian kita Shahih bi Kusunah halaman 999. 9 9 9. Babnya larangan mensolati orang kafir, tolong dibuka Quran terjemah atau Quran yang tidak terjemah Surah At-Taubah ayat yang ke-84, bunyi ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusalli 'ala ahadin 'ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wama tuwahum Ayat 84 Tidak boleh melaksanakan sholat jenazah terhadap mayit orang kafir berdasarkan firman Allah la'idi Monggo Terjemah 84 langsung kitabnya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa di asbab munculnya ayat ini dan ayat yang 113 tolong buka kalian 113 dan 114 Itu kan asbabun nuzulnya saat Abdullah bin Abdullah bin Salul itu Suan menghadap Nabi. Saat Abdullah bin Salul bapaknya Abdullah itu meninggal. Untuk apa Suan menghadap Nabi pertama memberikan tabat. Kalau ayah anda Abdullah, yang namanya Abdullah, lengkapnya bin Ubayi bin Salul itu meninggal. Yang kedua putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang namanya Abdullah itu sahabat akun, ya, Minta gamisnya Nabi untuk mengkafani ayah anda ini orangnya baik ya baiknya bagaimana saat sholat itu hampir selalu atau dikatakan sering di shop terdepan di belakang Nabi di saat Nabi bertindak sebagai imam beliau di belakangnya terus diberikan gamis rasul diberikan pada Abdullah rencananya untuk mengkafani sekaligus Abdullah bin Abdullah bin Ubayi bin Salul yang Abdullah itu kan putranya Abdullah cuman Abdullahnya itu bin Ubay bin Salul kalau Abdullah bin Abdullah itu sahabat, -sahabat memohon kepada Nabi untuk bertindak sebagai imam jenazahnya Abdullah bin Ubayyi bin Salul. Umar harus gemeng gitu ya. karena Umar itu mantan preman jadi saat tukang gelut tukang mabuk Melihat Nabi memberikan jubahnya itu, Umar nggak ikhlas sama sekali. Padahal nggak pelok duit gamisnya. Ya, yang diminta. Itu Nabi. Nabi memberikan. Terus Mari menurut Nabi tindak ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul akan melaksanakan sholat. beh Umar mendakkan bergetenir. Tidak nguring-nguring Maksudnya Umar tidak setuju kalau sampai Nabi bertindak sebagai imam sholat jenazah. Tapi Nabi tetap melaksanakan sholat jenazah. Di saat Nabi akan takbir Allahu akbar turun ayat ini wala kusolli ala ahadhim min mata abad wala kakum ala qabrihi fa'inahum kafarudillahi wa rasulim langsung Allah turunkan ayat itu kepada Nabi Muhammad janganlah kamu mensolatkan selama-lamanya terhadap orang munafik dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya di saat saya membaca awal-awal ayat ini dan membaca tentang Asbah Nuzulnya, aku pernah tidak berani untuk mensolatkan. Karena ada ayatnya. Kemudian saya ikut ke kuburan. Tapi saya tidak ikut Berdiri di kuburan saya bablas, di kuburan Ganaran itu ada musholat, jadi saya bablas. Saya menjauh dari kuburannya. terus ada orang yang mungkin mempunyai tugas untuk mengintai saya itu. Yaitu ketepaan tahu saya berangkat ke kuburan itu terus saya ke Tiba-tiba dia datang dari tempat yang berbeda. Langsung ke Musola, Terus ketemu sama saya. Dia menanyakan, tuh, Jenengan Pak Sikwani ini Musola ini. Ya iya, tanya apa Pak Wani? Orang -orang saya itu, saya dulu ya, itu menurut pandangan saya, saya tidak boleh mensolatkan dan tidak boleh berdiri sumbernya dalam rata untuk berdoa. terus masjid dia, dia tugas melaksanakan itu. Dituturnya saya nggak tahu dan nggak ketemu sampai sekarang. Ya, ini tadi babnya memang larangan mensolati orang kafir. Titik tidak boleh melaksanakan salat jenazah terhadap majid yang kafir berdasarkan firman Allah dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad menyolatkan atau mensolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, mereka itu kafir ya. diantaranya ya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kelihatannya dia aktif kalak jamaah cuman dan dia, cuman dia kan munafik kan ya cantik kurang ajarnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu perang pertama kali yang ditindakne Dinin Rasul itu melawan orang kafir Quraisy Makkah itu enggak imbang ya jumlahnya itu tentarane Nabi hanya 300 Tentaranya Kafir Quresh itu seribu lebih Terus munafek yang namanya Abdullah bin Ubayi bin Salul ini Itu budale ngering. Ternyata nyetani tentara-tentara nih Ayo, apa edil kok goblok men Ini bahasa saya ya, dia ini gampang dipahami Kono tentara ini seribu senjatanya canggih, ya gitu, perbekalannya lengkap. Lawe Dewi, lumiku diterong nganti sepokap. Podo karakternya woy, mulai yuk mulai. Timbangan istarunya, mulai sebagian. Bisa itik. Ih keruk dengan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik ya ini maka saat nabi akan melaksanakan salat jenazah turun ayat ini ya mungkin pikirannya Umar bin Khattab la iya to gak oleh nyolati temang tak pengin nyolati ternyata ditegur sama kalau maksudnya turun ayat ini ayat yang ke-84 tolong kita cat ulang dan, dan kata -kata Allah, tentu, um, yang mereka, para, -para dan dan kata -kata Allah, di atas mereka para Allah dalam, dan mereka dalam keadaan pas. Ya, ya. jadi mati dalam keadaan pas. Pasik itu kan orang yang sangat istiqomah dalam melaksanakan kemaksiatan. Walaupun kemaksiatannya itu kelihatannya sepele, tapi kalau dilaksanakan dengan istiqomah, dengan terus-menerus, dengan selalu melakukan dosa itu, maka itu namanya pasik. Jadi, mati dalam keadaan fasik, mati masih dalam keadaan munafik. Tapi hakikatnya orang munafik itu juga kafir, maka tidak boleh disolati. Ini solat, ya, jamaah pada nabi dekat dengan nabi. Setiap hari ketemu nabi, makmum dengan nabi. Kok bisa ya? Apa masalahnya? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul yang punya anak laki yang namanya Abdullah itu tokoh terkemuka di Madinah ya. Sebelum Nabi datang, memang Abdullah bin Ubay bin Salul itu digadang-gadang menjadi pemimpin Madinah. Setelah menjadi presiden. Tapi saat Nabi datang dari mata ke Madinah, ternyata sahabat Ansor beralih ya, karena ada orang yang lebih utama dibanding Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya, Atini enggak rela ya kalau dirinya tidak menjadi. Terus sekarang, kira-kira uang sing oke, terus jadi kira-kira dipikiran, nono pegawai, kan pikiran bahaya Terus jadi kayak gini, ke. Itu tadi ayat yang ke-84. Tolong tetap disimak ya yang so kekhususna halaman 999 bab tentang larangan mensolat orang kafir itu dan firmannya yang lain lanjut yang 3, 113 dan 114 tidak ada seorang nabi dan orang-orang yang meminta pengorbanan kepada Tuhan bagi orang-orang sekalipun orang-orang itu kaum perhatiannya setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang itu mempunyai maka itu ya, gitu yang 113 jadi para nabi dan orang-orang muhmih itu tidak pantas dan memang tidak boleh memohonkan ampunan kepada orang-orang kafir, orang musyrik, orang fitnah aqidah itu nggak boleh. jadi berdiri saja di kuburnya itu saat muddin menakirnya saat mendoakan kepada doakan ampunan kepada majid kan di kita itu selalu ya jare monggo kita saran, saran dengan akal jenazah nikoh mayit nikoh pulang nikoh mungkin amalan ibadah ibu timun allah subhanahu wa taala Kan sedaya dosa-dosa nipun pun, kesalahan ni pun, kemaksiatan ni pun, dipun ampuni diri Allah. Padahal orang Muslim, padahal orang akhir yang mati Ini larangan. langit. Pengadik tidak mengganggu menghormati, menghormati jenazah dimakamkan itu enggak boleh. Jadi ini enggak sampai misalkan enggak dua belas. Jalan keluar dari masjid, dan enggak ikut berdiri di, ikut di masjid, di kuburan, tidak ikut karena ini ayat nanti. Jangan lihat dalam tafsirnya karena sih benar, kemudian ya, pas ketemu mayat gini -gini. Apa? Oh, boleh. Harus kita tak tak itu, kedengaran ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Karena ini, ini, Kan bukan tempat semangatnya, tak ya. itu kan menghibur keluarganya yang masih bukan oh, pemenang. Kata itu zaman dia ya, harus Kan susah ya, Bapak E, suruh salat, saya ngunung ngono-ngono ibu, senangani golongan kafir, golongan musrik, ketika kita itu susah di Manu Anwetan, Surabaya. Kalau tidak salah itu ada jamaah perempuan. Ya. Saat itu tahu persis bahwa ayahnya yang meninggal itu tidak soal. Maka saat orang-orang tak siap kan enggak peduli, bapak eh, aku eh, eh, Islam, KTPnya eh, Islam ya di sholati. Sementara si mayat itu punya anak laki dan juga punya anak perempuan. Anak perempuan itu karena sudah mengikuti kajian mesaknya sampai uang-uang itu nyolati tapi itu tidak Jadi di depan pintu uang sengar penyolati dikajani dengan anak perempuan. Bapak saya yang mati ini, tidak sholat maka jangan kalian mensholatinya kalian mensholatinya biasa sementara kakak putranya laki kakaknya anak perempuan itu lebih petaksian kajian. ini ya kalau masih pro dia itu ikhlas. dibegitukan karena dia itu ingin menjelaskan tentang orang kafir Orang munafik, orang kita nah, akidah itu memang ayatnya jelas. Waladusolli ala akadin minhum mata abadnya. Walatakum ada tak, itu berani. Tak boleh. Walatakum ala kobrihi. Mengapa? Fa'inna hum ta'faru illahi wa'udhu. Karena dia telah tingkat terhadap Allah dan terhadap Di orang meninggalkan sholat itu ada yang memahami, yaitu berarti telah tingkat pada Allah dan tingkat pada Rasulullah. Terus ayatnya ke 14, kita perhatikan bisa disimak di halaman 90, 999, ya. 90, 90, minta Qur'annya yang 90, saya nyimak di kitabnya ini. Monggo lanjut. <tuh> orang tuanya akan memohonkan ampunan kepada Allah. Tapi tidak sih tidak ya, Akhirnya, diri. Mengapa? Karena telah jelas tidak boleh memohonkan ampunan kepada Allah terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang najis. Gimana? Kedepan kita lanjut ada tiga ayat seperti itu ada iya jadi kan last year Abdullah bin Ubay bin itu di tomah, soalnya di belakang nanti di sepatah tapi munafetnya naldukulah coba sampean buka di albumnya Imam Asafidi yang sudah ditakrit dan ditakrit oleh Dr. Rifat Fauzi bin Abdul Muttalib yang jilid kedua dari 16 jilid bab salat jamaah dia nulis sebuah hadis saya lihat hadisnya sofi kayaknya di bukhari-nya ada di muslim muslimnya hadis itu diriwakan dari Malik gurunya Imam Salih bin Anas kemudian sahabat yang rangkan dari Nabi itu bernama Abdurrahman bin Harmalah bahwa Nabi sungguh Nabi telah bersabda perhatikan daunnya Nabi. Ba'inana wa ba'inahum suhudul isai Ini penting sekali ya, yang membedakan antara kita dan orang-orang munafik itu kehadirannya ke masjid dalam rangka jamaah salat Isya dan jamaah salat subuh itu yang membedakan antara mukmin dan munafik itu suhudul isaki wasubudul. Perhatikan. Rasulullah sabdakan, sudah mengatakan bahwa bukan aul bukan ya. Bukan, Sudul aw, Subri, bukan. bukan Sudul Tapi, Rasulullah kan, isya'i, sudah mengatakan bukan. Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa Rasulullah sudah mengatakan bahwa sudah mengatakan ke masjid, SAW kok mengatakan Ya, coba dibaca di al-Ummnya Imam Syafi'i itu ya, 16 jilid jilid yang kedua bab jamaah. Subuhnya sudah ke masjid tapi misaknya gak datang ke masjid, munafik katanya. Karena yang membedakan hanya itu shuhudul isya'i was subuh. Apa melah? Gak belas nang mejid nang isak subuh tok lho. Disak atau subuh kata teka masjid. Pembelian pertanyaan tadi ini tahu kata orang ngejit itu coba. ya pertanyaan kan begitu. Ya malah pahal itu kan. Kayak eh, ini ya. Padahal kita semuanya itu telah diperingatkan sama Allah. Ku ampusaku wa ahli Jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk Sudahkah anak cucu kita, keluarga kita, saudara kita, yang laki ini sudah ke masjid nisak dan subuhnya? Kalau perempuan, akhirnya longgar. Tidak seperti laki. Suaminya sudah ke masjid, sudah mendapat 25. Pahalanya dilipat gandakan. Kalau yang ngobrak-ngobrak ngileknya suami ini. Namjid, namjid, munaabek sama. Tolong dibaca albumnya Imam Shafi'i. Imam Shafi'i nulis hadis itu setelahnya hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i saat akan manjing waktu sholat Nabi menugaskan seorang hatim dan seorang imam untuk melaksanakan jamaah sholat. Sementara Nabi minta kepada sebagian sahabat lain untuk mengumpulkan kayu bakar. Terus Nabi didampingi sahabat-sahabat lain mendatangi rumah-rumah orang-orang yang masih belum istiqomah, dama'ah, salat mungkin ya sih Nisa'e atau Subwe kata Nabi datangi ke rumahnya dan Nabi sabdakan awas kalau nggak datang ke masjid gak dama'ah, tak bakar rumah coba sekarang ngomong-ngomong di masalah, apa menelah mbak tertolak. Eh, enggak ini dari khati ini juga ditulis oleh panjenengan yang ibnu hajar al Asqalani di dalam bulu marom juga ditulis tuh ya. Imam Sawi setelah nulis hadis itu terus nulis ya, yang dari panjenengannya abdurrahman bin karmalah Anak Nabi sallallahu sungguh Nabi, Shallallahu alaihi Wasallam. di situ, kalimatnya tidak pakai Nabi, tapi pakai Rasul. Anak Rasul, Shallallahu alaihi Wasallam, YWasa, sungguh Nabi Allah YWasa, Allah YWasa, Alaihi Wasallam telah bersabda yang membedakan antara mukmin dengan munafik itu kehadirannya untuk YWasa, Allah YWasa, dan YWasa, Ya kan kita sadar ya, lek like, pas ya pasar-asa-rasa menang, mencit, tapi hujan ya, Bus persiapan hujan ya, muadzimnya itu memang best ajak jamaah, pelan belah pas mari salam, pas mari Kemarin dikasum banget maghrib, dalam keadaan hujan, ya selalu Assalamualaikum itu marah hujan, langsung format jamaah, memang meh itu tendral lah kok pas maghrib selatan kript, telah tidak sih terjawab, oleh perundingan bapak Allah. Maksudnya tidak munafik kalau memang itu sudah dijamaah di masjid, ya? memang jamaah dilmater itu tidak di rumah ya, tempatnya jamaah dilmater itu di masjid dan itu kuasa penuhnya imam, tetapan pasti yang dimandikan saya, jadi itu haknya imam untuk melaksanakan jamak lima atau tidak. Saat saya menjamak, melaksanakan jamak lima di masjid khasemun itu, jamaknya kelihatan bingung semua ya, lah loh, lah loh. padahal sudah sering kita jelaskan jamak itu ada jamak lisafat ada jamak Lilmato. Ada jamak Lilhaja. Yang terakhir ada jamak Lisuri. Tapi saat dan udah ngamak, higong. Akhirnya, ngaji rutinnya kita pending kemudian menjelaskan sholat jamak. Itu tadi ya. Jadi pertanyaannya gimana kalau kita nggak melihat, nggak pernah kemah. gak ke sini kesini, ke masjid yang lain, aman atau kemustola yang terdekat, aman tapi ini ya gak belas gimana sampai lima waktu, gak tahu bisa kok ya jadi ya nanti nyenengan baca sendiri ya di albumnya Imam as yang sudah ditakik dan ditakhrij ditakik itu istilahnya yang terus sekarang ini mungkin sudah ditabayuni oleh Dr. Rifat Fauzi. Ditakris yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah sudah di dipitati sudah, Jadi 16 jilid. Padahal aslinya hanya 5 jilid. Itu albumnya Imam Sabi Gimana? Bisa dilanjut? Berikutnya sholat jenazah terhadap anak-anak kaum musyrikin. anak orang-orang Nasrani, anak orang-orang -anak Yahudi, anak-ane wong sing dic senengane lenik, dic senengane cok bakar. Dic senengane ngono-ngono iku, tidak diperbolehkan mensolati jenazah anak-anak kaum musyrikin tidak boleh ya. karena mereka dihukumi seperti orang tuanya kecuali apabila kita menghukumi dia tidak musyrik menghukumi atas keislamannya Kak, dia sudah Islam kok. Seperti Apabila salah satu diantara Kedua orang tuanya masuk Islam Iku condong nanggoni ibu e kok Dengan bapak kafir, bapak musyrik musrik Bapak bintang akidah Tapi anak ee muslim ee Ini melok ibu ee ngaji Yaudah berarti dia Beli disolati. Atau anak itu Meninggal dunia Maupun terpisah dari orang tuanya, maka disolati. Jadi wong tua lurus si yang muslik, si Terus anak ini ikut orang Islam. Kecil itu ya. Kalo yang itu, bapak asuhnya itu wajah ngaji namjid, ngaji. Berarti kalau mati, disolati. Walaupun orang tuanya itu masih bisa dilanjut? Apabila ada mayit ditemukan, tapi tidak diketahui apakah ia muslim atau kafir. Persis ya, walaupun buku ini yang nulis bukan orang Indonesia, tapi untuk negeri kita Saya berangkat dari rumah, masih di bodoh itu kiri jalan ada masjid, ada musola. Di kanan jalannya ada gereja, ada pura. Mepet taro masjid anak jenengin Islam, pake hati nado pake, di lengkap terus dari daerah.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 kalau kita melihat KTP-nya Islam ya kita sholati, berarti ada tanda dia itu muslim atau pakai cincin cincinnya enaklah vale Allah dari cincin itu maka kita bisa sholatinya. Tapi ternyata cincin malah gambar salib ya haram kita sholat. ini ya, jadi bahasanya apabila ada mayat ditemukan tapi tidak diketahui apakah ia muslim atau kafir satu misal ada pembunuhan pembunuhan ini mungkin ada ya, tapi dua ini dari mobil ini umpamanya ya terus kalau identitasnya apa-apa, kita nggak boleh tapi nek enak Tanda keislamannya, maka kita wajib salat Atau ternyata ada tanda sebaliknya pakai kalung, salib umpamanya, ya kita nggak boleh sholati. Pasal dia sebetulnya Islam, Kalau bunuh itu mang dikalungi kalung, salib umpamanya lah. Ya, kita menemukan dalam keadaan seperti itu. Tidak tahu kalau itu tadi kalungnya dipasang karena si pembunuhnya yang kita gunakan untuk ya, yang ada pada dia kok manjini saya Hah? tambah sedikit ya mungkin sebelum kita lanjut ada yang perlu dibahas kalau tidak masalah? iya ya. nanti di dalam kitab ini sudah tak baca di zaman Nabi itu rumahnya sahabat banyak dekatan dengan Masjid dan nantikan berangkat ke Masjid perapat-perapat emperat itu gak sampai tangan dan semua Nabi pun malah justru kamu mudah lepas ya dan. mungkin lebih bahmat ini ini belas kak kudanan Tidak ada hujan itu Nabi malah justru bertindak sebagai Maaf Gimana? <laughs> ya Iya. Boleh, termasuk malam ini kita singgung itu tujuannya, biar sewaktu-waktu nanti pas Alamu'alaikum warahmatullahi saat ini masih hujan, padahal biru sholat maghrib memang tidak hujan terang, benderang. tapi pas tinggal satu tetap, setahun awal hujan dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam, sederus ya? maka langsung komat lagi, terus sholat jamak jiru sholat mari ngaji ibu ya, ini mah gerung sholat usah ya mari ngaji sholat Eh sampai gak sholatnya cek omah menampak <laughs> ya. gimana ya ya saat genangan guna adat otomatis itu langsung pakai solu ibuungtipbum atau solu pika kalau dikasambun, dikasambun kemarin saya enggak pakai adhan langsung koma. lingkungan lingkungannya jamaah ini pak ada aduh abis ini pun cerdek itu. Kenapa anak-anak ini sih? Jadi, aduh mau nyermana ini adhan. Jadi langsung koma, kan boleh. Jadi kita mengambil yang resikunya ringan, jadi enggak pakai adhan, langsung koma. Kalau di ngoro dulu pakai azan. pakai azan kemudian nggak komat. Tapi memang sebelumnya memang pun bahas itu. Jadi pas dan kita sengaja bahas sholat jamaah. Pas saat itu dan langsung azan adan ini diganti dengan ala sholat, diganti solubi buyut. Atau selalu itu Kalau komatnya ya pandah Insyaallah Sementara seperti itu Mudah-mudahan sedikit yang kita baca ini tadi Mudah-mudahan panjenan tidak lupa ya Surah At-Taubah Ayat 84 113 dan 114 dalam strokah kitab Sunnah jilid 1 halaman 999. Karena disitu tadi tidak ditulis ayatnya maka tak minta untuk dibuka Qurannya. Tapi di sini hanya ditulis terjemahnya saja. Kita tutup dengan doa Taufarul Majlis Subhanaka Allahumma Qul huwallahu ahad la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh